Audio Jungle. Audio Jungle. Audio jungle. Okay. okay. ini lagi proses pembuatan cetakan untuk cor ring balok atas rumah proses pembuatannya ya cukup mudah tapi ukuran balok ini tidak eh, seukuran bata karena tapi lebih Nah, lebar lagi sekitar 5 cm nah karena oh. rumah ini rumah ya bentuk, bentuk. gede lah gede uh. nah. lah <laughs> Ya ya dia juga lewat kalau oh yang agak ke kek. Jadi pasang tinggi rumah menjorok sampai 5 meter. Lebar ya, lagi pasang. Ini tukang harus hati-hati ya karena ya, alat padanya hmm. jadi untuk proses uh, pemasangannya okay. ini waktunya cukup uh, sehari saja siap semua dengan ukuran luasnya sampai uh, berapa nih ada tiga kamar luas kamar ada kali lima yaitu siapnya bisa sehari Ya, untuk agar uh, ukuran balok uh, waktu dicor itu jauh sangatlah dan ukuran balok uh, itu sama rata betul-betul balok uh, tidak miring itu harus dibuat ko kayu ukuran agar uh, pemasangan kay... kayu nak kayu bot apa ni pelang ah boleh itu sejajar semua Tak jatuh okay, terus Oke para tukang cukup uh, sekian saja ya Untuk video kelanjutannya bisa dinantikan nanti thank you